Hai guys, salam sejahtera untuk teman-teman semua di luar ya. Ah, kali ini saya mau memperkenalkan tentang El channel. Ah, ini El channel dibuat untuk rekan-rekan di luar. Ah, pengen konsultasi, sharing, atau mau tanya jawab terkait hukum. Karena mungkin banyak ah, masyarakat yang di luar belum paham mengenai hukum. Entah itu hukum perdata, pidana. Apalagi terkait masalah risih, hutang piutang. Nah, mungkin teman-teman uh, bisa uh, konsultasiin itu ke kami semua. Nanti uh, di bawah akhir video ini, ada konsenter uh, yang mungkin teman-teman bisa uh, hubungi, konsultasikan. Jangan lupa ya teman-teman untuk uh, like, subscribe, comment, and share. Salam!